serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar baru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar. Tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan kali ini vitaminnya dari Kak Sandy Purnamasari. Satu jam yang lalu ini memposting kebersamaannya persahabat ya. Dengan orang-orang hebat, salah satunya ada Bunda Lesti Kejora yang selalu bikin folk, gagal fokus nih Persahabat dengan penampilannya, Masya Allah body Ghost banget ya, idola kesenangan kita ini seperti anak gadis Masya Allah, semoga sehat selalu untuk Bunda Lesti Selalu bahagia dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Di musik ini pun persahabat ya, Kak ini menuliskan sebuah kalimat Senang banget setelah fitur skin analyzer gratis today kita launching fitur terbaru yaitu konsul dokter online. Pertama, lewat fitur Skin Analyzer, kita memastikan produk yang kalian beli tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kedua, lewat fitur Konsul Dokter Online, kalian bisa mendapatkan konsultasi 15 menit ditunjang dengan report hasil Skin Analyzer dan edukasi pemakaian produk yang tepat. Download sekarang karena kamu bisa dapetin skin analyzer gratis dan konsultasi gratis apabila pembelian produkmu dilakukan lewat aplikasi ini Tuh persahabat Jadikan MS Glow Beauty teman cantikmu saset glowing cepet katanya tuh yuk Tentu, ini info dari Kak Sandy ya, mengenai aplikasi yang baru saja launching. Mudah-mudahan berkah dan selalu lancar ya, dan semoga ini adalah kesayangan kita menjadi bagian dari MS Glow. Kemudian, juga persahabat ya, postingan Bunda Lesti Kejora ini pun selalu bikin salah warga Konohan dengan kecantikannya, hingga dibanjiri komentar dan respon yang diberikan. Dari akun Cinemart78 mengatakan Masya Allah manis banget tuh Komentar dari sahabat laser untuk Bunda Lesti yang sangat manis Dan sangat cantik sekali para ya Masya Allah semoga dukungan dan doa semakin banyak diberikan Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Dan dari orang-orang baik pastinya Selanjutnya para sahabat, kita juga keunggahan lintar terbaru nih Tim Lesnar Entertainment, persahabat ya Ini lagi OTW Lagi di perjalanan Dan terpantau Ada Oji juga ikut nih, persahabat Wow, kira-kira mau kemana nih Tim Lesnar Entertainment Apapun yang dilakukan, semoga saja Selalu diberikan kelancaran Sepertinya, persahabatan ya. mereka akan nonton Konser deh, konser Live dari Noah, persahabat ya Kita tentunya selalu mendoakan Apapun itu Mudah-mudahan ada celukan vitamin dari idola kita Lesti, Rizky Milar, dan Abang Fatih Kemudian persahabatnya kita lihat juga ada info dari L2W Kali ini menginfokan SPOT TV Streaming Guide by Star Voting Team L2W Persahabatnya di SIPMEK yang kalian harus lakukan Yang pertama gunakan aplikasi SPOT TV resmi yang didownload melalui Google Play dan Play Store yang kedua buat playlist lagu dengan selingan 2 sampai 3 lagu lain tuh yang ketiga pastikan nyalakan volume device mu minimal 50% atau lebih yang keempat, apabila stay layar, skip lagu di detik 32 karena sudah terhitung satu kali streaming. Yang kelima, berikan jeda beberapa menit setelah mendengarkan lagu menggunakan playlist, bisa streaming ke aplikasi musik lain atau nonton vlog Leslar di Youtube. Atau beraktivitas sebagaimana mestinya, yang keenam, matikan fitur autoplay yang ketujuh, bagikan tautan lagu ke media sosial selama streaming itu yang harus dilakukan bersahabat. Yang jangan dilakukan, yang pertama, streaming satu lagu secara berulang-ulang itu jangan bersahabat ya, dalam waktu yang lama yang kedua menggunakan aplikasi sport tv yang didownload secara ilegal, yang ketiga mematikan volume itu yang tidak diperbolehkan. dengan catatan persahabat ya, yang pertama streaming dengan menggunakan akun non premium akan tetap terhitung selama streaming dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang resmi, hanya saja beban streamingnya lebih rendah. dan selanjutnya streaming yang terhitung di short 20 kali atau satu lagu, tetapi tidak apa-apa apabila ingin streaming lebih dari 20 kali Itulah info yang kita dapatkan dari L2W Mengenai Spotify streaming TV Streaming ya Doakan yang terbaik semoga Fanbase dan seluruh Pecinta Lesnar